Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله والله والله الله Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. dan Allah menyuruh kita berdoa pertanyaannya suara apa itu Tapi <tip> yang, yang jadi pertanyaan kita ini berdoa nggak dalam sehari semalam Berapa lama kita memohon kepada Allah Azza Wajalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia dia berpikir ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha delapan jam, kerja delapan jam, maka seharusnya delapan jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya nggak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang itu sudah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya? Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia, atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa shay. Allah, siapa? antum bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang ketika perang badar berapa lawan berapa hmm, kita tahu 300 lawan 1000 kira-kira seperti itu kalau dalam akal kita nggak mungkin menang dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi Ali wasallam malam tanggal 17 Ramadhan para sahabat tidur Rasul S.A.W tidak tidur sampai pagi beliau berdoa sholat doa ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh diangkat lagi sama Abu Bakar ditaruh di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh lagi <tuh> sampai Abu Bakar mengatakan kafah kamu nasihat Allah akan kabulkan apa yang kau pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janji Allah pasti ditepati tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan Allahumma anjiz wa'dakalladhi wa'attani Ya Allah Penuhi janjimu kepadaku, Ya Allah Tepati janjimu kepadaku, Ya Allah Allahumma intuh lakadhil usaba La tu'bad fil ardi ba'dalum Ya Allah Kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini Ya Allah Sampai seperti itu doa Nabi SAW beliau yakin Allah akan kabulkan doanya tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa Allah mengatakan kata Allah, kalian berdoa minta sama aku pasti aku kabulkan maka Allah ingatkan kejadian perang badar itu Allah ingatkan kita Allah mengatakan itu ketika ingat ketika kalian istighothah minta tolong sama Allah Azza Jal ketika perang badar itu lalu Allah tolong kalian Allah turunkan seribu malaikat subhanallah tapi kadangkala kita memang kurang berdoa